ulun insan yang berbahagia diantar oleh kedua orang tua menuju ke singgasana Blamin Paling lama sama pola yang Kapan ibu